ya so guys balik lagi bareng gua dan Andermulana di game artnik ya di video kali ini kita lanjutkan lagi uh, CC nya di server Cina yang mana ini kita sebelum itu kita beli dulu skin backpack ya nah skin pembalap ini si ini ya nah, ini dia skin pembalap cuy jadi pembalap dong Endurance ya Formula F1 ini ya. Njai, so seksi. Ini rata-rata kok petak semua ya gambarnya. w juga gitu, ya kan? Si Rosmontis juga sama petak, cuy. Ya ampun, ini uh, udah ada petak semua ini. Tidak rotasi saja, cuy. gua kagak ngerti nih mah. Ini susah banget, cuy. Ini <laughs> susah sekali loh. Oke, langsung saja kita ke sana ya nah ini dia oke mungkin kita gue nggak pakai ini gue nggak tahu ini apa artinya ini 100% 50% 35% apa itu maksudnya eh uh, tunggu sebentar gue baca defendnya jadi 50% waduh defend kita berkurang 50% ya pokoknya berkurang atau bertambah gue nggak tahu terus apa lagi itu yang 100% itu apa itu melee oke okay. Gue nggak tau apa itu maksudnya Dan Caster kah apakah ini Ini angka uh, hurufnya Ini kayak caster ini ya gua nggak tahu jadi ini Sangat susah ini kayaknya Berarti gua pakai operator ini saja Eh 9 cuy nah Eh ini kok 7 ya Berarti salah satu Ini defense kita ber... 6, Berkurang 50% ya Oke okay, kita pakai ini 8 saja. Oke, okay, gua nggak pakai itu. Oke. Okay? Nah untuk mapnya itu map baru. Nah ini map baru di CC Sinder ini masih belum ada di CC manapun ya. Oke, okay, gua pun jadi penasaran juga ini. Nanti pun ada W juga. Ini tulisannya ada W di situ. Oke, okay, langsung saja tanpa basa-basi lama sekali bacutnya, bang. Matanya. Dan operator yang gue gunakan ini ya, semoga saja berhasil. Mungkin masih ada mod rock mungkin dari supporter. lu lo, loh, loh, hilang mod Nah, ini eh, level 5 loh, siapa ini Wawan? Sorry ya, gua nyebut Anda di sini. Lu Anda lagi loh, Wawan lagi. nah ini bless oke okay. skill kedua tapi ya enggak lah oh iya dan gue ingat juga itu kalau di atas itu bisa pakai Widi juga mungkin mengurangi uh, apalah sananya melompat apa mendorong-dorong sana itu yang di atas itu ya bagi kalian yang sudah menonton ini dari orang luar ya nah ini nih nah yang baru nih jadi pembalap cuy nah jadi pembalap nih susume ya yeah. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay, di atas ターゲット pakai ini dan kita pakai ini juga nanti lewet belakang masih uh parah nih belum awal-awal udah parah parah sakit juga ya ini, -ini orang Hai parah cuy sakit tetap sakit loh. tetap sakit tuh heran gua Indonesia. ya Uh, tetap sakit uh. Masih belum datang-datang W ini Nah ini W yang sudah datang Langsung saja Siapa itu mati Waduh mati dong. Okay. Masih ada nih ya Yang bawah ini masih ada Masih ada dua orang ini yang di bawah ini Oh, nggak habis ya mantap habis mantap sudah selesai ya oke jadi itulah dari video kali ini ya sorry ya kalau gua nggak apa nggak milih itu resiko yang level 3 <laughs> karena gua kagak mampu cuy lihatlah operator gua ini masih miris masih miskin ya eh. miskin banget cuy dan nggak ada level maksimal level maksimal baru double sendiri cuy ya, sudah mungkin level ketiganya itu nanti ya uh, di off kamera uh, solo saja oke okay. sampai jumpa di video berikutnya bye bye